Doa untuk menangkal segala kuasa kegelapan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih dan maha baik, engkau telah menghendaki putramu menanggung derita di kayu salib bagi kami untuk melenyapkan dari kami kekuasaan musuh. Pandanglah dengan murah hati aku yang hina dan menderita ini. Aku mohon, sudilah engkau menangkis serangan si jahat dan melimpahkan rahmat berkatmu kepadaku yang telah engkau baharui dalam bejana pembaptisan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.